Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Di VTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kecuran dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Tentunya Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru para sahabat ya Seputar Lesti Kejurah dan Rizky Bilar Tentunya kita keunggahan dan tentunya ke kabar pertama para sahabat ya Kita lihat ada moment spesial banget ketika di acara Tasbih Ramadan Abah dan Lesla Para sahabat ya ini tentunya pembahasan sholat yang tentunya tidak tepat waktu persahabat ya selain mendapatkan ilmu kita juga tentunya mendapatkan kebahagiaan nih dari idola kesayangan kita persahabat ya yang mana tentunya lesti kejora menyampaikan langsung kepada rizky bilar kata dede lesti persahabat makanya kalau sholat itu bang jangan ditunda-tunda pernikahan kita aja nggak ditunda-tunda aduh mendengar perkataan tersebut tentunya ustadz suki pengen terjatuh nih persahabat ya mendengar Tentunya pernyataan langsung dari dedek Lesti yang mana bilang kalau pernikahan kita juga nggak ditunda-tunda kata dedek ya. Mudah-mudahan tentunya kita doakan secepatnya Lesti Rizky Bilar bisa melangsungkan acara pernikahan persahabat ya. Mendengar ucapan Lesti kita merasa bahagia banget nih. Mudah-mudahan saja selalu diberikan kelancaran sampai menuju halal. Postingan tersebut telah diripost kembali oleh akun Instagram fans yang mana tentunya di sini banyak sekali komentar banyak sekali respon juga dari para fans ya yakni dari akun Instagram GSU GSU yang berkomentar ah Dedek cute katanya ya persahabat ya kalau ada Dedek pastinya rame banget nih ya mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita dan untuk ke kabar berikutnya persahabat ada info penting juga nih buat kita semua para fans ya Jangan sampai lupa nih untuk menyaksikan Rizky Bilar di acara sahurnya Facebooker jam 2 dini hari persahabat ya sahur kita pastinya akan tentunya ditemani kembali oleh si ganteng Rizky Bilar yani idola kesengan kita persahabat ya yang akan memberikan kejutan baru kejutan bahagia tentunya dari Abang Bilar untuk kita semua for fans. Info ini kita dapatkan langsung dari akun resmi persahabat ya ofisial Lovers Indonesia. Di situ mengatakan sebuah kalimat caption dikatakan, Halo "Halloween lovers semuanya jangan lupa ya nanti jam 2 nonton Bang Bi atau Rizky Bilar di soundia Facebooker Antv. Salam Halloween lovers Indonesia." Itulah tentunya info persahabat ya buat kita semua para fans. Kita harus selalu kompak dan selalu tentunya mendukung buat idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga tentunya ada banyak sekali komentar ya dari para fans ya, ini salah satunya dari akun Erika Kappa underscore disitu mengatakan jangan lupa nonton ya guys, support abang B, JW Belida, Facebooker, capek banget, pasti bisa yuk Tentunya support banget dari para fans ya, mudah-mudahan tentunya kita selalu kompak dan selalu solid untuk mendukung idola kesayangan kita dan untuk kekabat berikutnya, para sahabat kita lihat ya, ada sebuah ungan spesial banget nih buat kita semua Kita lihat para sahabat ya, aduh tentunya ini editannya sungguh luar biasa banget para sahabat ya Serasa sudah menjadi pasang suami istri banget nih, melihat foto ini kita merasa bahagia juga nih para sahabat ya Tentunya kita makin gak sabar Tentunya melihat kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar, tentunya kita gak sabar untuk melihat Lesti Bilar duduk di pelaminan berdua bersama ya tiada. Tentunya bakalan rame banget. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar bahagia, kabar baik dari idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya para sahabat, kita mendapatkan info bahwa tentunya mendadak banget para sahabat, ya Ini info langsung dari Bang Dery, para sahabat di GS pribadinya Bang Dery mengunggah tentu sebuah postingan para sahabat ya disitu kita lihat ada sebuah kalimat juga Sayang-sayang jangan lupa saksikan jodoh wasiat bapak-bapak kedua jam 9 malam Dan di bawahnya juga ada info mendadak para sahabat, ya lidah hari ini gak ada bilar Wow Panik nggak, panik nggak, tapi besok Bilar ada di Lida dan Kamis ada di Lida. Dan satu Mei konser, bismillah cinta, yeay, semangat ada kejutan apa, ayo, prepare buat satu Mei. Tuh, para sahabat ya, tentunya menarik banget Bilar nggak ada malam hari ini langsung diinfokan oleh Bang Dery. Dan tentunya jangan sampai lupa, besok tentunya bakal hadir di acara Lida Bang Bilar dan hari Kamis. Dan tentunya bakal ada kejutan spesial di tanggal 1 Mei para sahabat ya Wow makin penasaran tentunya kejutan apa yang akan diberikan oleh idola kita para sahabat ya Tentunya kita tunggu saja kabar baik dan kabar bahagianya Postingan tersebut ledri -post kembali oleh akun Instagram Irnawati angelo 16 Disitu memberikan sebuah kalimat caption dikatakan 1 Mei kira-kira kejutan apa yo? penasaran kan penasaran lah <laughs> mudah-mudahan saja tentunya kejutan bahagia buat kita semua persahabat ya kita hanya bisa mensupport dan tentunya bisa mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar dan untuk selanjutnya bersahabat kita melihat ada sebuah unggahan postingan juga nih dari akun Instagramnya Dedek Lesti melihatnya kita adem banget bersahabat ya kita lihat nih wow tentunya Dedek Lesti mendapatkan hadiah yang mana tentunya hadiah ini dari Chushiva Para sahabat ya Tentunya postingan ini telah di lagi oleh Chushiva nih Wow tentunya melihat ini kita merasa adem banget Pak Sahabat ya Bagaikan tentunya pemandangan sangat indah banget Mudah-mudahan tentunya pertemanan mereka Selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin manja Vitamin cute dan vitamin seger bahagia nih Buat kita semua malam hari ini Pak Sahabat ya Terus pantengin channel ini biar kalian ternyata Ketinggalan kabar dan info terbarunya Mungkin ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.